Adik-adik, halo adik-adik dan juga keluarga di rumah. Gimana kabarnya semua? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah dan juga semua keluarga yang di rumah tetap sehat dan bersemangat ya untuk memuji dan memulihkan nama Tuhan. Nah, sekarang kakak memperkenalkan kakak yang akan melayani kita pada hari ini. Ada Kak Tommy sebagai gitaris, ada Kak Vetrans sebagai kahonis, ada Kak Dayu, dan juga ada Kak Nangis di Little Boss. Adik, adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit-bangkit. Kita mau nyanyikan pujian pertama nih. Biar kita nggak ngantuk lagi ya. Mari angkat pujian yang berjudul adalah sukacita di hatiku. Pujian lagi nih kak Mari kita angkat pujian Kedua tanganku dilanjut jalan serta Yesus Jangan lupa untuk ikut Gerakan kakak -kak ya Sekarang, saatnya kita untuk saat teduh nih, tetap berdiri ya, siapkan hati dan pikirannya. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Salah teduh selesai Adik-adik kita kan sudah selesai sabar saat teduh nih Tetap dalam posisi berdiri yang baik ya Adik-adik Sebagai anak Tuhan Kita harus tetap setia ya kepada Tuhan Apapun yang terjadi Walaupun terkadang apa yang Tuhan suruh Untuk kita lakukan itu membuat kita Masa kesulitan Tapi tenang aja Karena dia selalu setia menolong anak-anaknya Yaitu kita ini Mari kita angkat pujian yang berjudul Ku mau berjalan dengan jurus selamat posisi berdiri kita mau berdoa pembukaan ya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan karena berkatmu pada hari ini, sehingga kami bisa bangun dan beribadah sampai saat ini Tuhan tolong berkati kakak-kakak yang melayani pada hari ini, agar kakak-kakak yang melayani dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan juga berkati kami yang beribadah agar kami dapat menyerap apa yang diberitakan oleh kakak-kakak pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kita mau membaca mazmur pujian nih. Mazmur pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 5. Masmur 26 ayat 1 sampai 5 udah ketemu belum? Kalau susah nyarinya boleh loh minta tolong sama papa dan mama atau pendamping adik-adik selama ibadah ini. Udah ketemu kan? Masmur 26 ayat 1 sampai 5 yang begini bunyinya. Masmur 26 ayat 1 nggak yang kelima dari Daud.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 Aku benci kepada pekumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Adik-adik dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kasih Tuhan sungguh besar di hidup kita ya. Sehingga kita sebagai anak-anaknya harus membangun komitmen untuk menjadi anak yang setia ya. Untuk peresumaan yang kita baca tadi, mari kita angkat pujian yang berjudul God is so good diulang dua kali ya adik-adik. Oh, oh, oh. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita dengerin firman Tuhan yuk Shalom, selamat pagi adik-adik Selamat hari minggu Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap semua dalam keadaan yang sehat ya Hari ini kalian mau mengajar adik-adik kelas tanggung nih Kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 Ayo, Kalenda absen dulu ya. Ada siapa aja sih? Halo Vito, Halo itu Situmeang, Halo Benny, Halo Levana, Halo Ruth, Yolanda. Wah, ternyata lumayan juga ya adik-adik kelas tanggung. Senang deh Kalenda bisa menyapa adik-adik meskipun secara online di rumah saja. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang Nabi Hosea. Untuk itu, yuk kita buka alkitabnya. Dari kitab Hosea 1, ayat 1 sampai dengan 9. Kalau sudah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi ini kami bersyukur. Tuhan telah memimpin kami Sampai saat ini Kami akan memulai ibadah jemaat kami Di pagi ini Tuhan Sertailah kami Berkatilah kami sampai akhir Terima kasih Tuhan Yesus Ampuni salah dan dosa kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Sekarang kita membaca kitab dari perjanjian lama Hosea 1 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahas dan Hizkia raja-raja Yehuda dan pada zaman Yerobeam, Bin Yoas raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, Pergilah, kawinilah seorang perempuan Sundal, dan peranakanlah anak-anak Sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, Berilah nama Yisrael kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan berfirmanlah Tuhan kepada wasia berilah nama Lorohama kepada anak itu sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Loruama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki lalu berfirmanlah ia berilah nama luami kepada anak itu sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu demikian pembacaan Alkitab nah adik-adik tadi kan kita sudah dengar ya teman kita sudah membacakan Alkitab untuk kita dari Hosea 1 ayat 1 sampai dengan 9 dari bacaan firman tadi sekarang kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik di sini kira-kira ada yang punya sahabat enggak? Ada? Koncita? Shavella? Sergio? Anya? Yang lain mungkin? Owen? vasco DJ? Vino? Pasti ada ya. Kalian yakin pasti ada. Mungkin ada satu atau dua. Atau mungkin lebih dari dua. Bagaimana perasaan adik-adik kalau punya sahabat? Pasti senang ya, kita bisa bermain, bisa belajar bersama, bercerita bersama. Dan dan itu semua pasti menyenangkan. Dan yang pasti seru kan? Tetapi bagaimana ya kalau ternyata sahabat kita itu gak mau lagi berteman dengan kita. Gak mau lagi bersahabat dengan kita. Tidak mau lagi dengan kita bermain. Pasti adik-adik sedih kan. Kita nggak punya sahabat. Kita merasa kehilangan. Nah adik-adik. Begitu pula dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah sangat bersedih. Karena apa? Karena pada saat itu. Bangsa Israel tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka berpaling menyembah berhala. Kemudian. Tuhan Allah mengutus Nabi Hosea yang pada saat itu bangsa Israel terpecah menjadi dua. Israel Selatan dan Israel Utara di mana ada sepuluh suku di sana. Nah adik-adik Nabi Hosea itu diutus Tuhan Allah karena apa? Karena dia setia dan taat kepada Tuhan Allah. Dia tidak menyembah berhala. Dia hanya berdoa kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu Tuhan Allah sangat sayang kepada Nabi Hosea. Atas kehendak Tuhan Allah. Nabi Hosea menikahi perempuan Sunda adik-adik Perempuan yang tidak baik. Yang bernama Gomer. Dan melahirkan seorang anak. So, melahirkan tiga orang anak. Masing-masing bernama yang pertama Yizril Yang artinya akan dihancurkan Yang kedua Loruhama Yang artinya tidak ada kasih dan tidak akan mengampuni dosanya Dan yang terakhir Loami Yang artinya menolak semua jemaat Bukan umatku Nah adik-adik, rumah tangga yang dibangun Nabi Hosea dengan gomer istrinya menjadi perlambang ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan Allah. Bahkan nama anak-anak mereka mempunyai arti yang tidak baik semuanya. Dan Tuhan Allah memakai nama anak-anak Hosea sebagai peringatan bagi bangsa Israel Israel bahwa Tuhan Allah akan menghukum Israel karena tidak setia kepada Tuhan Tuhan Allah sangat sedih hancur ketika umatnya melupakan dia sebagai sumber berkat dan kehidupan nah adik-adik ada yang tahu sekarang hari apa? Iya, sekarang tanggal 2 Mei hari yang diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia yaitu Hari Pendidikan Nasional Adik-adik dididik di sini untuk mengambil dan memutuskan sikap yang baik dan benar di hadapan Tuhan Tidak hanya pendidikan di sekolah Tapi juga dalam setiap kehidupan sehari-hari Menjalankan sesuai dengan perintah Tuhan Tidak seperti bangsa Israel Yang tidak taat, tidak setia dan mengecewakan Tuhan Allah Adik-adik, di sini harus berkomitmen untuk hidup menjadi anak yang setia. Rajin menghadiri impah, setia berdoa kepada Tuhan Allah, baik keadaan sedih maupun senang, serta menjalankan Firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, enggak hanya kita sedih saja, baru kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Tapi dalam keadaan bersuka cita juga kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita baik suka maupun duha. Duka. Percayalah adik-adik, ketika kita setia pada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Anak tanggung, nah tadi kan, adik-adik sudah mendengarkan firman dari kalenda ya tentang Nabi Hosea yang menyelamatkan bangsa Israel dari murka Tuhan. Nah, sekarang Kak Keisha akan buat aktivitasnya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah: pertama, kita perlu kertas. Adik-adik, kalau nggak punya kertas berwarna, bisa pakai kertas HPS di rumah ya, atau kita pakai di sini juga ada gunting, ada double tip, ada pensil warna. Ada juga ada post it. Nah, kalau di sini kakek saya pakai post it. Kalau adik-adik bisa berkreasi pakai kertas-kertas nanti digunting-gunting lalu ditempel aja nanti ke kertas yang tadi kita disiapin ini, kertas kartonnya. Nah, pertama, kertas kartonnya kan bentuknya seperti ini. Kita lipat menjadi bagian menjadi bagian, dua bagian seperti ini. Seperti ini, lalu agar lebih menarik, kita gunting di bagian ujungnya saya contohin dulu ya. Seperti ini. Jadi lebih ada lengkungannya gitu ya. Lalu kita isi. Nah untuk post it-nya itu isi apa sih Kak? Kita akan mengisi komitmen yang adik-adik sudah lakukan dan yang adik-adik belum lakukan. Jadi kalau Kak Kesia tuh bikinnya yang sudah Kak Kesia lakukan ada empat. Jadi Kak Kesia butuh 4 post it. Dan juga yang Kak Kesia akan lakukan ada 4 juga. Berarti butuh 8 post ya. Kalau begitu, kalau adik-adik pakai kertas berarti butuh 8 kertas. Di sini kakeknya tulis eh, yang sudah kakeknya lakukan, misalnya rajin pelayanan. Rajin ikut pelayanan. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ditulis, adik-adik tempel deh di kertas yang tadi sudah digunting ini di bagian ini. Nanti jadinya akan seperti ini seperti Kak Kesia, nah di sini yang sudah Kak Kesia lakukan dan yang di bagian ini yang akan Kak Kesia lakukan, misalnya apa sih Kak yang akan aku lakukan? Misalnya Kak Kesia, Kak Kesia kan masih sering bolos-bolos nih untuk saat teduhnya. Berarti untuk komitmen lebih ke Tuhan, Kak Kesia akan saat teduh larin lagi. Yang sudah Kak Kesia lakukan adalah ikut ibadah online IHMPA seperti itu ya adik-adik. Kalau untuk kreasinya atau mau dibuat lebih bagus lagi adik-adik bisa pakai pita-pita seperti kakisha di sini atau juga bisa dihias menurut adik-adik aja ya yang bagus oke nanti kalau udah buat aktivitasnya silahkan difoto dan dikirim ke grup WhatsApp PKPA terima kasih Tuhan Yesus memberkati gimana adik-adik firman Tuhan bisa dimengerti jangan lupa kerjain aktivitas hari ini ya dan kirim aktivitasnya ke grup PA Shalom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 Di kolom komentar di bawah ini ya Gimana tuh caranya kak? Nih contohnya Dayu kelas 3 sudah beribadah Kalau adik-adik kesulitan Boleh lo minta tolong sama pendamping adik-adik Yang ketiga Papa, mama, oma, opa Atau pendamping ibadah adik-adik Jika memiliki kritik Atau saran untuk ibadah ini Kami dengan segenap kakak-kakak akan menerima dengan terbuka bisa melalui whatsapp grup atau bisa melalui link di bawah ini juga ya nantinya kritik dan saran akan diterapkan di IHMPA selanjutnya warta PA yang terakhir kakak mau mengingatkan adik-adik nih minggu depan adik-adik tetap beribadah ya jam 7 pagi di youtube GPIB Shalom Depok wah kakak -kak udah sampai di penghujung ibadah lagi nih Berarti udah berpisah lagi nih sama adik-adik Oh sedih banget Gak apa-apa ya Semoga firman Tuhan dan pujian yang sudah kita nyanyikan Dapat menjadi berkat baik kita semua Nah karena kita udah di penghujung ibadah nih Kita mau angkat satu pujian lagi ya Tapi sebelum itu kakak undang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri kita mau nyanyi lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. adik-adik, kita sudah bernyanyi sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah memberikan persembahan pada hari ini, mari adik-adik untuk mengakhiri ibadah ini, kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengakhiri impah kami hari ini kiranya Tuhan kami boleh menjalankan dan menerapkan apa yang setelah kami dengar tadi, firman tadi Tuhan, agar kami bisa menjadi Hosea, selalu taat, selalu setia kepada Engkau saja. Biarpun kami masih kecil, tapi kami yakin kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihanmu mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik Sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa kerjain aktivitasnya ya. Kalenda dan kesia tunggu. Tuhan Yesus berkati.